Doa Bapak kami itu apa? Terus, perlukah kita mengucapkan doa ini? Dari yang saya perhatiin, dari doa Bapak kami, hmm. itu kayaknya tidak terdapat ucapan syukur. Hmm. Nah, itu gimana tuh tanggapannya? Halo, pemirsa. Ketemu lagi dengan kami di episode Tayo 25. Episode spesial ya. Nanti... Saya sampaikan apa spesialnya Kita nanya dulu hmm. Apa artinya berdoa dalam nama Yesus? Ya eh, Berdoa dalam nama Yesus Maksudnya kita Berdoa melalui Perantaraan Kristus Atau kita menjadikan Kristus Sebagai jaminan dari doa kita Hmm. Atau dari permintaan kita Itu yang dimaksud dengan Atas nama atau dalam nama uh, Ibaratnya <coughs> uh, Misalkan kita Mengajukan sebuah permi suatu Permintaan Atau katakanlah pinjaman Atau permohonan Kepada orang lain lalu kemudian kita Katakan bahwa saya mengajukan permohonan Ini atas nama uh, Misalnya Bapak wali kota atau hmm. Bapak Uh, gubernur itu kan uh, kita menggunakan nama mereka untuk uh, lebih mendapatkan legitimasi hmm. atau lebih mendapatkan apa ya ya kayak met meterai lah ya meterai kita dimeteraikan di dalam nama Kristus hmm. sehingga uh, permohonan kita atau permintaan kita menjadi sesuatu yang spesial. Hmm. Ya, karena kita memintanya di dalam nama uh, Yesus Kristus, hmm. dan Yesus sendiri kan bilang, "Apapun yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, maka doamu itu akan dikabulkan." Oh, kan itu, jadi, itu mungkin itu dasarnya, gitu ya? ya? Dasarnya seperti itu, uh, tapi bukan juga berarti kita gampang aja ngomong dalam nama Yesus. Dalam nama hmm. Yesus, maka pasti doa kita. Akan dikabulkan. Belum tentu. Doa yang disampaikan dalam nama Yesus. Itu kan berarti kita menggunakan namanya. Menggunakan namanya untuk mengajukan permohonan. Ya orang harusnya tidak boleh sembarangan dong. Mm -hmm. Ibaratnya begini. Kalau saya mau misalnya mau mengajukan tadi. kayak Contoh penjaman atau permohonan kepada orang lain. Dengan menggunakan nama atasan kita. Mm. Atau nama pejabat yang di atas kita. Kan kita pasti nggak mau me, apa, Mencemarkan nama Baik betul nama yang kita gunakan itu Nah sama ketika kita Mengajukan permohonan atau doa Di dalam nama Yesus Maka jangan sampai isi doa itu Justru uh, mencemarkan Nama Kristus hmm. Artinya kita meminta sesuatu Yang Yesus sendiri tidak suka Atau Yesus sendiri tidak mau hmm. Misalkan ya Kita berdoa supaya Teman yang kita nggak suka misalnya mendapat sial hmm. atau uh, teman kita lagi berjuang lalu kita berdoa Tuhan kalau boleh uh, dia gagal supaya saya yang berhasil. Hmm. Itu kan bukan kemauan Yesus dan Yesus hmm. tidak suka orang yang seperti itu. Tapi kalau kita meminta misalnya Tuhan beri saya hikmat supaya saya bisa <tuh> uh, mengikuti perlombaan ini dan menjadi pemenang nah itu akan lebih baik. Artinya, kita meminta dalam nama Yesus. Artinya, kita juga mengklaim bahwa doa kita ini sudah sesuai dengan yang Yesus kehendaki. Mm -hmm. Jadi, tidak tidak asal-asal aja pakai nama Yesus, lalu kita berpikir, oh, "Kalau udah pakai nama Yesus, ya udah pasti uh, tembus lah permohonan kita." Mm -hmm. Emangnya uh, Tuhan itu ada kolusi, korupsinya, atau mm -hmm. nepotismenya? Kan tidak. Yeah. Jadi, bukan dalam pengertian nepotisme seperti itu, tapi... Lebih untuk menegaskan bahwa apa yang kita minta itu Sudah sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan itu. Terus kalau umpamanya doa dalam hati Apakah hmm. Alkitab ya? Iya doa dalam hati itu tidak ada larangan dalam, dalam Alkitab Justru hmm. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di tempat yang tersembunyi hmm. Tempat yang tersembunyi tempat yang tertutup Nah ada saat dimana misalkan kita berada di ruang publik dan kita harus berdoa. Nah, doa di dalam hati adalah salah satu pilihan kita. Hmm. Karena kan nggak mungkin kita ngomong di tengah banyak orang yeah. uh, sesuatu yang sifatnya private. Sementara kita pengen banget, kita butuh banget untuk bicara dengan Tuhan. Hmm. Ya doa dalam hati itu salah satu solusinya. Hmm. Gitu. Jadi uh, ya tergantung sikon juga. Kalau memang kita lagi di dalam ibadah ya berdoalah dengan bersuara tapi kalau permohonan kita sifatnya terlalu private meskipun itu kita sedang dalam ibadah komsel hmm. atau dalam ibadah umum dan uh, kita nggak mau teman kita sebelah kanan depan belakang tahu ya kita bisa berdoa hmm. dalam hati. Oke, terus ini. Kita masih masalah doa semua nih. Hmm. Doa Bapak kami itu apa? Terus perlukah kita mengucapkan doa ini? Ya doa Bapak kami itu kan doa yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu murid-murid minta kepada Yesus supaya diajarkan berdoa. Ini hmm. sebetulnya adalah tradisi orang-orang Yahudi ya. Jadi di tradisi orang Yahudi itu ada yang namanya Rabi hmm. atau guru-guru uh, khusus ya. Sebetulnya pengertian guru juga sebetulnya kurang pas karena Rabi itu dari kata raf-raf itu dalam bahasa Ibrani artinya berlimpah. Jadi uh, rabi itu adalah orang yang punya uh, apa ya mungkin lebih tepat kalau diterjemahkan itu master, hmm. ya, seorang yang sangat dihormati. Nah biasanya dalam tradisi orang Yahudi seorang rabi, seorang master itu uh, punya tradisi mengajarkan kepada murid-muridnya doa dan hal-hal yang lain. Nah murid-murid Yesus mungkin melihat orang oh, rabbi-rabi yang lain kok ngajarin doa. Jadi mereka meminta kepada Yesus e, Rabi ajarkanlah kami Cara berdoa Lalu kemudian Yesus mengajarkan doa Bapak kami, kami. Nah, ya, Doa Bapa kami itu adalah Doa yang paling singkat Yang Kemudian menjadi Gambaran pola ibadah Yang dimulai dengan uh, Perkataan Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Itu kan sebuah bentuk Uh, kalau di ibadah itu kayak fotum dan salam. Mm. Ya. Kemudian masuk kepada pemujaan-pemujaan. Uh, atau kalau di ibadah itu kayak praise and worship kepada Tuhan. Lalu kemudian masuk, baru masuk kepada permohonan-permohonan kita. Yang permohonannya pun diajarkan Yesus itu penuh dengan makna. Misalkan berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Jadi makanan hari ini yang secukupnya e, Dalam pengertian bahwa e, Yesus mengajarkan kita apa yang kalau di persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu diajar disebut Uga Hari Pola hidup merasa cukup bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya itu, itu uh, ada di dalam doa Bapak kami. Kemudian di bagian-bagian penutup itu dia seperti doksologi. Hmm. Karena kalau yang punya kerajaan, kuasa, kemudian sampai selama-lamanya amin. Itu kan sebuah doksologi. Jadi doa Bapak kami ini di dalamnya ada, ada pola ibadah, tapi juga di dalamnya mencakup semua kebutuhan manusia. Hmm. Ampunilah kami akan segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, maknanya itu dalam banget apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, soal perlukah kita mengucapkan doa Bapa Kami itu kembali kepada tradisi uh, gereja di mana kita uh, bertumbuh? Kan ada beberapa gereja yang tidak menggunakan doa Bapa Kami dalam doa-doanya. Tetapi menurut saya, ada baiknya kalau misalnya di dalam ibadah-ibadah. Doa itu tetap diucapkan. Hmm. Kenapa? Karena itu kan sama seperti kita mengajarkan kepada jemaat cara berdoa. Hmm. Berdoa yang sederhana tapi penuh makna. Karena kalau doa Bapak kami itu kalau kita kaji mulai dari pemilihan kata, kemudian kalimat, konteks dan sebagainya itu kan dalam banget. Dimulai dengan sapaan saja itu sudah... Sudah luar biasa ketika dimulai dengan sapaan Bapak kami. Mm -mm. Kenapa tidak dikatakan Bapakku. Mm -mm. uh, dia tidak private. Tapi dia menekankan pentingnya sebuah koinonia. Sebuah persekutuan. Artinya ketika kita berdoa. Jangan kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita berdoa untuk semua orang percaya. Makanya digunakanlah kata kami. Mm. Ini menarik sekali. Karena... Uh, di dalam ibadah-ibadah sekarang, banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan, lagu-lagu rohani itu lebih menekankan pada individu. Hmm. Uh, misalnya lagu Bapakku yang baik, hmm. jadi aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, itu kan selalu penekanannya kepada ku, aku, aku hmm. saya, Itu padahal kan kita menyanyikannya dalam konteks peribadatan. Mm. Dalam peribadatan itu kan adalah ikatan. Nah, ikatan itu kita bicara persekutuan. Persekutuan itu berarti kita bicara tentang orang yang ada di samping kanan samping kiri. Makanya tidak heran kalau misalnya banyak sekali gereja-gereja besar sekarang, mega church, mega church itu orang itu datang beribadah itu dia hanya membawa dirinya sendiri. Mm. membawa pergumulannya sendiri, dia tidak mau tahu soal siapa yang ada duduk di depan dia siapa yang di belakang dia siapa yang di samping kanan samping kiri bahkan eh, habis ibadah turun orang yang jaga toko di bawah. padahal waktu ibadah duduk persis di depan kita duduk persis di belakang kita hmm. kita nggak kenal hmm. ya kita belanja belanja normal saja artinya persekutuan itu hilang jadinya kan kita padahal gereja itu kan penting sekali diajarkan persekutuan nah doa bapa kami itu makna persekutuannya itu kuat sekali, sehingga uh, menurut saya sebaiknya tetap diucapkan di dalam doa-doa bersama, ya doa-doa uh, dalam ibadah bersama, ya. Kalau di dalam uh, apa doa-doa pribadi ya uh, bolehlah diucapkan atau tidak diucapkan itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Tapi saya pernah ketemu dengan jemaat uh, dia menghadapi satu pergumulan yang berat banget lalu dia bilang pak pendeta saya e, mau menangis juga kayaknya air mata saya udah habis mau ngomong dengan siapapun kayaknya orang itu nggak akan mengerti perasaan gejolak yang saya alami e, tapi saya juga mau ngomong dengan Tuhan saya nggak tahu mau ngomong apa sehingga akhirnya suatu malam saya memutuskan untuk berdoa Doa yang saya tahu, doa yang sering diucapkan, doa Bapak kami Dan akhirnya malam itu dia cuma mengucapkan doa Bapak kami saja hmm. Karena saking dia sudah kehabisan kata-kata dan sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi Dan setelah dia mengucapkan doa Bapak kami Dia meresapi betul-betul doa Bapak kami itu Mulai dari kalimat pertama Bapak kami yang di surga Dia lalu uh, sadar, iya loh Tuhan itu Bapak loh bapak itu kan dekat banget dengan hmm. anak sehingga eh, kenapa kok dia mau dipanggil bapak padahal dia itu supranatural dia itu hmm. tidak terbatas tapi kok dia mau disapa dengan bapak dan dia ada di sorga di tempat yang penuh dengan kebahagiaan nah, jadi setiap, setiap eh, dia mengucapkan doa bapak kami itu setiap kata yang dia ucapkan itu akhirnya dia bilang dia Uh, baru kali itu dia mengucapkan doa Bapak kami itu dan dia resapi kata demi kata dan ketika dia selesai sampai kepada Amin dia menangis dan dia merasa lega dia merasa dia terlalu cengeng selama ini dia merasa dia uh, apa apa istilah saya lupa pada waktu itu yang dia dia sampaikan tapi intinya dia merasa malu di hadapan hmm. Tuhan uh, sudah terlalu banyak mengeluh, sudah terlalu banyak uh, berkeluh, kesah tapi ternyata apa yang dialami itu sebetulnya belum seberapa yang kurang daripada dia menurut dia adalah dia kurang mengandalkan Tuhan hmm. dia percaya Tuhan itu ada tapi dia tidak mengandalkan Tuhan, itu saja hanya dengan mengucapkan doa Bapa kami bayangin ya, dia cuma mengucapkan doa Bapak kami saja, dia bisa mengalami perubahan hidup, nah hmm. kita pun kalau mengucapkan doa Bapak kami, ya mungkin karena sudah setiap Hari Minggu kita mengucapkan, jadinya kita kurang memaknai kata demi kata yang ada di dalam doa Bapa kami. Padahal doa Bapa kami itu maknanya dalam banget. Ya. Hmm. Seperti kata, e, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Berarti yang mana duluan di situ? Ya, kita duluan. Kita duluan yang harus mengampuni. Artinya ketika dia e, meminta ampun, dia harus sadar dulu, saya sudah mengampuni orang belum? Betul. atau jangan-jangan selama ini ada orang yang sudah minta maaf ke kita kita nggak mau maafkan? Hmm. maka lahia ya nggak saya minta maaf di hadapan Tuhan, lah ya nggak saya minta ampun di hadapan Tuhan, itu kan Suatu makna yang yang luar biasa ada di dalam doa Bapak kami. Hmm. Jadi menurut saya sih uh, penting untuk kita tetap atau terus mengucapkan doa Bapa kami di dalam ibadah-ibadah bersama, hmm. termasuk ibadah-ibadah rumah tangga ya, ibadah keluarga. Oke. Okay. Hmm. Pemirsa, dari doa Bapak kami tadi, uh, saya tantang pemirsa di sini, tuliskan pengalaman pemirsa tentang berdoa, terus kasih pertanyaan buat kita, nanti kita akan kasih uh, satu atau dua orang yang menarik, tentu akan kita sampaikan di podcast, dan kita akan kasih souvenir. So, khusus, dan ini gak bakal ditemuin di mana mana Ini khusus dari Podcast Tayo Oke? Okay? kayak sih, satu lagi pertanyaan terakhir mm. Sambungan dari tadi doa Bapak kami Iya yeah. Dari yang saya perhatiin Dari doa Bapak kami mm. Itu kayaknya tidak terdapat ucapan syukur Hmm Nah, itu gimana tuh tanggapannya? <laughs> kayaknya ya, menurut mm. saya ya, dari yang saya iniin Kok kayaknya gak ada ucapan syukur nih Di doa Bapak kami Iya yeah. Jadi kalau dalam tradisi Alkitab itu sebetulnya uh, doa dan ucapan syukur itu adalah dua hal yang berbeda. Doa itu sifatnya permohonan, sementara ucapan syukur itu biasanya disampaikan dalam bentuk persembahan. Jadi lebih tepat menyebut persembahan syukur bukan doa syukur. Hmm. Uh, makanya, Paulus kan bilang, nyatakanlah dalam uh, permohonan dan ucapan syukur. Nah, permohonan di situ itu doa, ucapan syukur itu dalam bentuk persembahan. Persembahan syukur, persembahan uh, kepada Tuhan yang menyatakan ucapan terima kasih. Kan syukur itu kan dari bahasa Arab ya? Bahasa Arab itu artinya terima kasih. Ya, kalau kita berterima kasih itu kan kita baru menerima sesuatu, berarti kan? Mm -hmm. Atau ya, entah baru atau sudah menerima sesuatu. Nah, menerima sesuatu itu e, tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata kepada Tuhan, tapi disampaikan dalam bentuk tindakan. Hmm. Biasanya seperti itu. Beda kalau permohonan. Permohonan itu kan nggak mungkin diajukan dalam bentuk tindakan. Dia harus diajukan dalam bentuk permohonan. Ya nama juga permohonan. Hmm. Minta kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam doa Bapak kami memang tidak ada ucapan syukur. Karena memang tradisi <tuh> uh, Alkitab itu memang gak ada yang namanya doa syukur. Hmm. Nah, kita aja yang kemudian memodifikasi, akhirnya muncullah doa ucapan syukur. Tapi kalau dipikir-pikir sih, memang yang namanya kita bersyukur, kita berterima kasih ya, harusnya dalam lebih real, lebih nyata dalam bentuk. Kita yang uh, bertindak, ya, tindakan artinya persembahan. Persembahan itu gak harus ke gereja loh. Hmm. Uh, kalau di apa di kampung saya itu ada hari pengucapan syukur. Hari pengucapan syukur itu biasanya jatuh pada waktu panen. Nah, pada waktu panen itu orang berbondong-bondong membawa hasil panen ke gereja. Tapi pada saat yang sama dia menggelar uh, apa ya kayak open house, membuka rumahnya untuk mempersilahkan orang datang. Untuk menikmati hasil usaha dia selama ini, itu kan satu, satu bentuk ucapan syukur yang lebih real. Dia, eh, uh, apa istilahnya, lebih kepada berbagi rasa dengan orang lain, berbagi hmm. sukacita dengan orang lain. Itulah ucapan syukur yang lebih, lebih, lebih real ya, atau ya, dalam bahasa kasar lah, ya, makan-makan makan bersama itu lebih, hmm. lebih berbentuk ucapan syukur yang real daripada. Hanya sekedar kata-kata terima kasih Tuhan untuk semua berkat, untuk semua yang sudah kita terima. Apa yang kita terima? Hmm. Mana wujudnya? Itu kan eh, tidak apa ya? Tidak orang jadi cuma pikir, ah kayaknya ini cuma ngomong doang. Hmm. Tapi kalau yang kita terima itu kayak hasil panen itu real kita sajikan di atas meja. Itu kan ucapan syukur yang sekaligus di dalamnya adalah kesaksian. Hmm. Ini loh Tuhan sudah menyertai usaha kami, sudah menyertai apa kerja keras kami dan ini hasilnya jadi ucapan syukur itu betul-betul menunjukkan ini hasilnya gitu hmm. berarti kita bisa ini simpulkan ya berdoa ya berdoa hmm. kalau mau ucapin syukur ya kita bertindak ya sebaiknya. action aja gitu ya. hmm, betul oke oke pemirsa jangan lupa ya tulis pengalaman tentang berdoa nanti hadiahnya akan diumumkan siapa pemenangnya di episode ke-30. Jadi, hmm. sabar ya, jangan nggak <laughs> langsung, langsung selesai. Gak bisa di episode ke-30 akan kita umumkan siapa pemenangnya, siapa yang paling menarik. Uh, jadi, jangan lupa ceritakan pengalaman pemirsa. Sampai di sini aja podcastnya. Terima kasih.